Kucing Rasian Blue adalah kucing yang elegan dan memiliki bulu pendek berwarna abu-abu dengan ujung bulu berwarna biru keperakan. Mata mereka berwarna hijau besar dan bulat, dan telinga mereka berbentuk segitiga dengan ujung sedikit melengkung. Kucing ini memiliki tubuh yang ramping dan anggun, dengan kaki yang panjang dan halus. Kucing Rasian Blue terkenal sebagai kucing yang cerdas, ramah, dan penasaran. Mereka juga dikenal sebagai kucing yang tenang dan cenderung kurang vokal dibandingkan dengan kucing lainnya. Russian Blue sering dianggap sebagai kucing yang cocok untuk rumah tangga dengan anak-anak atau hewan peliharaan lainnya, karena mereka mudah bergaul dan memiliki sifat yang lembut.